mantan istri andika kangen ben ditangkap barang bukti 9 paket sabu, dikutip dari suara.com mantan istri andika kangen ben, Hayrun Nisa alias Caca, dicokok kepolisian Polda Lampung terkait kasus narkoba. Dikrebek bersama seorang lelaki bernama Rizky di kamar kontrakan, keduanya terbukti positif gunakan metavitamin alias sabu. Positif, dua-duanya positif metavitamin sabu, ujar Kanit 3 di Tresnarkoba Polda Lampung AKP Aden kepada suara.com pada Rabu 10 Februari 2021 Barang bukti yang diamankan dalam penangkapan tersebut tak sedikit setidaknya petugas menemukan 9 paket sabu seberat 7,2 gram berat kotor sama klipnya itu ya ujar dia menurut Aden Rizky sudah lama diburu Polda Lampung kebetulan ketika ditangkap ada caca di kamar tersebut Intinya, Rizky ini ditangkap. DPO-nya Rizky ini memang udah kita pantau. Kebetulan di situ ada Khairunisa, kata adek. Sebelum ini, Andika lebih dulu membenarkan kabar penangkapan mantan istrinya itu. Dia tahu kabar tersebut dari seorang teman. Andika kangen Ben menikahi Khairunisa, alias Caca, pada tahun 2013. Namun, 5 tahun kemudian, tepatnya pada 9 Januari 2018, pasangan itu resmi bercerai. Caca menjadi janda di usia 22 tahun Dari pernikahannya dengan Andika Ia memperoleh anak bernama Bintang yang hak asuhnya jatuh ke Caca